ada. Shallallahu alaihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin Wa ala ali sayyidina muhammad amma ba'du Ayyuhal hadirun wal hadirat itaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah melalui qada mali iradat Allah kita semua bisa berkumpul kembali bisa bertemu bertatap muka Bersama-sama di tempat dan haflah mubarakah ini semoga dan senantiasa Seluruh amaliyah kita menjadikan sebagai amalan makbulan amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa nabi Yana, nabi besar nabi agung nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Berikut keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atma'u tabi'in Sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir Semoga kita semua terpilih sebagai salah satu umat Yang akan mendapatkan syafa'atul udhma Nanti di diaumma wal hisab amin Allahumma ya Allah ya robbal alamin <coughs> Ikhwatul iman wal islam sidang pengajian rutin Yang sama-sama mengharapkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Minggu kemarin itu kita uh, selesai membahas yaitu yang bersangkutan dengan sifat-sifatan dari orang-orang yang mendapatkan hidayah itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dari mulai ayat ini. Allah akan memafarkan sifatan orang-orang kafir termasuk orang-orang munafik dari mulai ayat Innaladzina kafaru sawaun alaihim aang dar tahum amlam tungtirhum layuk minun. Eh, satu ayat dulu Innalladina kafarus sawaun alaihim an daruhum amlam tumdiruhum la yuminu Innaladina sesungguhnya atau Innaladina kafaru sesungguhnya orang-orang kufur atau orang-orang kafir sawaun alaihim sawaun eta sama alaihim bagi orang-orang kafir a'angtar tahum amlam tungdirhum apa memberikan peringatan kamu kepada orang-orang kafir atau tidak memberikan peringatan layu minuna tetap tidak akan beriman mereka innaladzina kafaru sesungguhnya orang-orang kafir kafir itu adalah nama flaku namanya flaku disebut dengan kafir Adapun sifatnya yang dilakukan itu adalah sifat kekufuran Jadi ada kufur, ada kafir Kufur itu adalah sifat dari orang ka kafir Karena kafirun itu adalah isim pa'il ya isim itu nama fail itu orang yang mengerjakan jadi isim fail itu sebuah nama bagi orang yang mengerjakan ada fun kufur itu adalah sifat ya sifat atau nama pekerjaannya ya nama feker nama pekerjaannya maka redaksi kalimatnya kufron ya kufron tapi sebagian ulama mah yang seharusnya kapron ya atau bisa Masdar Maroh bisa dengan sisara iana bisa kapron jadi kafaro yakfuru kafron harusnya bukan kufron kenapa kita suka menyapat kufur bukan kafar ini ada istilah kalau di dalam ilmu sorob itu ada mukhaliful kias dunal istimah seperti kita menyebut masjid itu sebetulnya menurut ahli sorok mah salah. Yang seharusnya masjid. Tapi kita kan belum pernah mendengar sekalipun seorang ustad, Pak mau kemana? Mau ke masjid? Ada kira-kira? Mau ke masjid? Tetapi semuanya itu mau ke mas? padahal menurut kiasannya itu masjid segatnya itu isim makan jadi isim itu nama makan itu tempat jadi nama tempat tempat apa tempat sujud masjid enggak sebenarnya sajada yes, sajadan bahwa sajidun wa masjudun Mas Jadun, Mas Jadun, nggak Masjidun, Masjidun, Mas Jadun, Mas Jadun, gitu ya. Tapi orang ayahnya nyebut teh Masjid, kan gitu teh. Mundina ahli sorofa disebut teh Mukholyful kias, Dunal istimal. Jadi nyulayaan karena kiasanana kiasan teh apa redaksi kalimat itu diaturna itu kalimat nyulayaan tetapi tidak nyulayaan di dalam mengamalkannya jadi dalam pengamalannya tetap mas masjid itu masjid kalau orang reknyangan sarwa jengnaun asub karena bab sabaraha nggak akan pernah ketemu karena itu mukhalif pun nyulayaan terhadap maka di sini juga kafarok yakfuru yang seharusnya bukan kupron, harusnya kapron karena nggak ada satu wazan yang diawali fa'ala yafulu pu'lan kalau ke pu'lan harus pa'ula kan orang awang-awang lah yang lain oh, <ganti> dengar-dengar ya. harus pa'ula pa'ula ya pulu fulan baru masuk di bab kelima sulasi majid warna awal eh, sulasi majid sulasi mujarad bab kelima sarua jeung paula ya pulu fulan hasuna ya sunu husnan atuh ceun asupkeun we ka dinya paula karena, karena dalam Al-Qur'an semuanya enggak bukan ke paula seperti Waman kafaroh inna allah agoniun kafaroh bukan kafuro ya. Terus ada lagi uh, in kafartum kafa kafartum bukan kafurtum. Makanya ini pasti hanya masuknya ini ke wajan yang pertama faala yaf ulufu falan. At falan. Nasoro yang suruh nas suruh Masuknya ke bab satu ya bab satu cuman suka mereka fulan kufron gitu ku kufur nah, Makanya di sini indaladina Salresna jalma-jalma Kafaru anu kalufur ya anu kalufur nah orang-orang yang melakukan kekufuran itu disebutnya kak kafir gitu ya, ngerti enggak? jadi orang-orang yang melakukan kekufuran, yang melakukan sifat-sifat yang menjadikan kufur, nah pelakunya itu disebut kak kafir jadi kufur itu kata kerja lah, kata kerja jadi kalau istilah kita kerjanya apa? menolong, ya? menolong menolong tah menolong ini ada orang yang menolongnya apa sama fa'ilun sama jadi nasirun jadi nasir jadi nasir itu orang yang meno, menolong nah, itu kata kerjanya meno, menolong tapi kata ibu pernah mendengar itu ada takfir jangan mentakfirkan umat muslim Ya, takfir itu jangan mengkafirkan dikit-dikit orang itu kafir, salah dikit kafir, bahasanya Arab takfir. Dari mana itu Ustadz? Takfir itu, kalau menurut saya, gitu kan. Ini adalah dari kafaro, cuman kafaro itu termasuknya fiil yang lazim bukan fiil muta'addi nah kalau fiil lazim akan dimuta'adikan syaratnya bisa bisa pakai tanif tasdid bisa pakai hamjah so. meh rada sugandah pintar gitu pakai hamjah bil hamjati wa tanifi bisa dengan tanif dua dua bisa dengan ham Hamzah. nah kalau di sini pakai tas, tas Begini, Bu, kalau kafaro tidak pakai tas dibacanya apa? Baca apa? Nggak usah pakai tas dibaca apa? Kafaro. Artinya apa? Ku, kufur. Kalau pakai tas kafaro. Ya, kafaro. Apa artinya? mengkufurkan nah, ya bedanya pakai tasdid nih. Kalau ibu baca pakai tasdid kafaro Jadi bukan kufur. Jadi mengkuf kufurkan. Kamu kufur. Ah Kamu kafir. Nah, itu. Pakai tasdid nah kiasannya tidak sama dengan yang tadi kafaro yukafiru takfiron dimasukannya ke bab kedua sulasi majid warna awal kan suganwe fungsi monok si masantri pasti punya punya punya punya latar belakangnya oh iya oh iya gitu pasti gitu kan itu hitung oh apa pelajaran yang tinggi terus di bawah lagi hidup gitu. oh ini mah paling bawah sihir gitu. ah ini <tuk> kafaroyu kafiru takfiron gini ayolah takfir jangan takfir jangan mengkafirkan orang ini bahasa takfir mas dar taukin cuman Tina kafaro ges ngufurken kafiru bakal ngufurken takfiron kalawan ngupurken temenan anjin Jadi kabatur teh, orang teh mengklaim bahwa batur itu ku-kufur Bahasanya tak takfir Itunya, tah itu itu Itu innaladina kafaru Kok di sini kafaru? Nah ini kafaru dari kafaro Enggak pakai tasjid, ya. Kafaru sesungguhnya orang-orang yang kufur, bukan orang-orang yang mengkufurkan. Nah, kalau pakai tasjid, kafaru itu sesungguhnya orang-orang yang mengkufurkan. Betul, gitu ya? Jadi, sedikit kalimat ditambah dan dikurang dari huruf itu akan berbeda arti dan tujuannya. kafaru dari kafaro kafaro kafaro kafaru berarti orang-orang yang berkufur ini jama mudaqar banyak sesungguhnya orang-orang yang kufur alias orang-orang yang kafir itu ya sawakun Alaihim etasarwa ya Alaihim bagi mereka orang-orang yang kufur. Aandartahum amlantundirhum. Apa kamu memberikan peringatan kepada mereka atau tidak memberikan peringatan? Ya, layuk minuna tetap mereka itu tidak akan beri. Jadi orang-orang yang kafir bu mau diberikan peringatan, mau ditakut-takutin, mau di apa saja tetap mereka itu tidak akan beriman kepada Allah dan Rasulnya nya Kenapa? Karena mereka sudah tertutup di sawah. Mereka sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam kekufurannya di dalam kekupurannya maka kufur ini sebelum melanjutkan ayatnya Imam Al-Bugawi membagi Al-Kufru ala Arbaati au -juhin. di dalam tafsir Bugawi kufur itu terbagi empat bagian kufur ya Bu ya, pelakunya kak, kafir ini sifat-sifatnya jadi sifat-sifat bisa kena juga kepada kita jangan kita tunjuk orang kafir ya padahal kita juga kadang-kadang melabrak atau punya sifat-sifat kekafiran, sifat-sifat keku kekufuran mana yang empat yang pertama adalah kufrul inkari kufur inkar di dalam sulam taufik juga sebetulnya ada ya Dan supaya rada gaya kitafsiril bugawi kitafsir bugawi kufur inkar kumacana kufur inkar wahuwa alla yari falloha aslan jadi orang yang kufur inkari itu adalah orang yang tidak mengakui ketuhanannya Allah atau tidak mengakui kepada Allah subhanahu wa ta'ala aslan sama sekali ya itu inkar tidak mengakui baik itu lahirnya ataupun batinnya hatinya tidak mengakui kepada Allah dan rasul-nya Rasulnya Lisannya tidak pernah berikrar bahwa Allah itu adalah rob bahwa Nabi Muhammad adalah itu nabiyan warasulan tidak tidak pernah dan tidak mau itu yang disebut dengan kufur in inkari jangankan ibadah jangankan sholat jangankan pengajian apalagi ibadah-ibadah yang lain itu yang goyermahduhnya itu dianggap tidak ada jadi seluruh apa yang datang dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diinkari, ditolak sama sekali itu disebut kufurin. Kira-kira siapa mereka? kira-kira siapa mereka? Hati, ke ka Allah, jengka, Rasulna, lisanak, tak belum pernah mengaku bahwa Rodi Tubillahi Roba, wabil Islami di... Enggak. Allah Tuhanku, Nabi Nabi Muhammad Nabiku, Al-Qur'an Imamku, tidak ada. Inkar seluruh dengan segala aturan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan kupur inkari, orangnya disebut orang apa? Kafir. Sifatnya seperti itu inkar terhadap seluruh apa perintah Allah dan Rasulnya tidak mengakui Allah sebagai TuhanNya tidak mengakui sebagai Nabi Muhammad sebagai nabi NabiNya itu inkar orangnya disebut kafir sifatnya disebut ku? kufur, etak etak er, nei, kufur yang kafir. itu yang pertama bu yang kedua ya ladina kafaru itu orang-orang orang yang kufur itu yang kedua wahhu wa Apa cenah kufur ju, juhud eh? apa si kufur juhud wahwa ayyari fallaha bi qalbihi wala kufri iblis Kufur juhud itu adalah orang yang mengakui hatinya nih, yang mengakui bahwa Allah ini sang pencipta hati dunia ini ciptaan Allah, langit ciptaan Allah, bahkan dirinya pun ini adalah ciptaan Allah semua yang ada di muka bumi ini mengakui bahwa hatinya semuanya adalah ciptaan Allah nggak cuma tidak pernah mengaku lisannya itu adalah ini semua ciptaan ah? Allah. Ini akibat kesombongan bu. Seperti yang dilakukan oleh sang iblis alaihi Iblis itu ibu semuanya bapak mengaku bahwa dia itu ciptaan Allah. Cetusi hatena, ya? Hatena mengaku bahawa ini ciptaan Allah itu ciptaan Allah semua diatur oleh Allah. Ngan lisan tidak pernah mengaku, tru anggahota tidak pernah mau sujud. Kok kenapa ini sifat-sifat ini nyerempet nyerempet, rada nyerempet nyerempet ke kita juga nih, ya? Kadang-kadang ada orang yang mirip seperti iblis, Bu. Hatinya mengaku dia percaya ini ciptaan Allah, Allah lah yang mengurus kita semua. Tapi, kok aneh, mereka tidak mau bersujud kepada Allah mereka tidak mau beribadah kepada Allah mereka tidak mau apa memohon kepada Allah ini akibat mungkin tertutup dengan dunia atau tertutup dengan sifat kesombongannya dan keangkuhannya ketika iblis diperintahkan sujud ya iblis pas juduli adama iblis sujud kepada nabi adam karena kau kalah festivalnya Bagaimana iblis saya tidak mau sujud kepada siapapun? Ini. Kenapa saudara iblis tidak mau sujud? Oh, anna khalaqtani min Kenapa saya harus sujud kepada Nabi Adam? Nabi Adam diciptakan dari tanah sementara saya diciptakan dari afi. Mulia afi dibanding tanah enggak ada saya harus sujud kepada Nabi Adam, kepada Adam. Enggak enggak ada. Ini abba wastaqbar. ya. Semuanya ini, abba tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Iblis, iblis itu mengaku bahwa Nabi Adam itu punya kelebihan banyak dibanding dengan dia. Allah itu diaku bahwa sebagai pencipta Tetapi tidak mau sujud Tidak mau ruku Tidak mau ibadah kepada Allah Itu adalah orang kufur Pelakunya kafir Yaitu seperti imannya atau kufurnya iblis Makanya banyak iblis-iblis gentayangan, Pak hmm, Iblis-iblis gentayangan, ya Jadi hatinya mah ngaku kadang-kadangnya aku tapi kenyataan lain-lain juga mirip begini Bapak kita yakin kita yakini kita yakin kita diurus oleh Allah yakin yakin tapi kadang-kadang hati orang tes naon teh sok rada malawa kadang-kadang hati orang tes naon sok rada siun siun pakir ya siun budak teh teka urus siun keluarga teka urus ya itu banyak ketakutan ketakutan padahal kita ini yakin Allah yang ngurus tapi aneh orang kadang hiji waktu jiwak tumal bakasin benar macam aneh ini alam mirip-mirip itu ya kalau kita ini hati sudah yakin Lahiriah juga harus ikut yakin Kalau lahiriah kita mengaku kepada Allah Hati pun harus lebih mengakunya kepada Allah Itu, Kadang-kadang seperti itu Dia yakin Dia diciptakan oleh Allah Tapi tidak mau sujud Ada iblis keyakinan Mau ditanya deh Pas itu lah, ketemu sama iblis tanya, bis siapa yang menciptakan saudara? Allah jawabnya pasti. Siapa yang mem, apa, memberikan rizki kepada saudara? Ya Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Dor telohor, Allahu Akbar. Nah, batur maka masjid iblis makan ke masjid. Tidak mau Padahal dia sama Iblis itu meyakinkan bahwa Allah yang menciptakannya Allah yang memberikan ringki Allah yang menciptakan dunia Kok Kenapa ketika Allah meminta harus sujud Tidak mau Meminta harus ibadah Tidak mau Ini adalah orang kufur Pelakunya menjadi kafir ini Hati nak ngaku Tapi Anggah otana nggak mau So sejuk gitu. Itu kufurnya ib, iblis. Karena bisa mirip ke ka orang, orang kafir, kafir, kabatur. Ternyata orang ya, <gitulah> Ternyata kita nih umpamanya gitu. Na uzubillah, dua. Yang ketiga, wa kufrul inadi. Apa cna ibu? Kufur i inad. Apa kufurinat itu wahwa ayyari fabil kalbihi walayatari fabilisanih. Kufurinat itu adalah hatinya nihnya makrifat kepada Allah atau mengakui bahwa Allah ada sebagai Robnya, ngan cuma lisannya tidak mengakui, lisannya malu untuk mengakuinya ya, lisannya malu untuk mengakui seperti kaku Abi Tholim kupurna Abu Th Abu Tholim Abu Tholib itu Paman siapa Paman Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir uh, Nabi Muhammad itu semuanya mengucapkan marhaban termasuk pamannya ya yang bukan seorang muslim merasakan bahagia dengan lahir kepondakannya cuman beda bahagianya kalau makhluk-makhluk Allah ketika lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baik itu yang di langit di bumi di daratan di lautan semuanya bahagia dan semuanya bersolawat kepada baginda Nabi semua bersolawat terkecuali siapa yang tidak mau bersolawat iblis. Semua ikan, manuk, ah tatangkalan semuanya itu diceritakan dalam hadis Rasulullah itu semuanya bersol. Allahumma salli ala Sayidina Muhammadi wa ala, ala Sayidina Muhammad. Solawat semuanya. Ilah iblis terkecuali ib. Tashahidamambungan waynu tanda rasulah. Iblisnya mau bersolawat kepada bagin, baginda nabi muhammad sallallahu alaihi. Takh kenapa mereka itu bersolawat langit bumi bersolawat ketika lahirnya baginda rasulullah. Karena bahagia bangga bungah. Yang luar biasa bahwa Nabi akhir zaman sudah lahir dan dilahirkan oleh Allah. Jadi kebahagiaannya itu bukan bukan lahirnya se seseorang keponakan, tetapi lahirnya Habibana wa wasaidana Nabi takasih abdisadaya, Sadaya pimpinan abdisadaya, Sadaya Nabi terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Etak mematag jadi bungahna berbeda dengan abu tolid paman rasulullah bukan habibana wa nabiyana bukan dumeh lahirnya nabi terakhir pemimpin terakhir bukan tetapi bahagia keponakannya sudah lahir jadi lain lain bunga lain bunga lahirna rasul jeng nabi tapi bunga nateh dumeh lahir dumeh kepon keponakannya tapi lumayan Alhamdulillah bu ketika lahirnya Nabi Muhammad Abu Thalib sebagai paman Nabi itu bunga di malam Senin nanti di akhirat bu, di akhirat beliau itu akan mendapatkan sebuah apa dan pensesi apa itu? keringanan lah ya kering? keringanan setiap malam Senin dia itu akan dibebaskan dari azabnya setiap malam Senin seminggu sekali dia itu bebas, biasanya disiksa dengan kekufuran, kekafiran disiksa, abu tolib. Tetapi malam Senin itu, Ahad Senin itu diliburkan siksanya Kenapa? Karena abna abu Talib itu merasakan bahagia dengan lahirnya Rasulullah shallallahu 'alaihi walaupun bahagianya bukan bahagia menyambut kenabian, tapi menyambut keponakannya tetap aja sama. Berarti, apalagi yang bahagia menyambut kedatangan Nabi terakhir Abu Talib kafir ya bukan muslim hanya bahagia datangnya malam Sen Senen Robiul'a awal bahagia nah, nah ini akan diliburkan satu malam dari siksa nya oh ya sekarang sudah mulut belum sudah belum itu ya, apa-apa orang-orang Agustus September Jog, Oktober ada sama mulut muharam safar Pak tonya bertiga ya, udah maulid belum ya Allah ya Karim ya sudah orang makan seperti itu ya padahal bulan maulid itu bulan yang sangat ditunggu-tunggu bukan harus kita bikin acara besar-besaran dan dibesarkan bukan itu saja ya kalau itu nggak apa-apa ngan cuman kita secara pribadi kita akan memperingati secara pribadi Kerana kita bisa tahu dan bisa baca Al-Quran dengan adanya Maulid Nabi Muhammad SAW Salam. dengan adanya kelahiran tanpa ada lahirnya Rasul tidak apa tidak mungkin adanya Al-Quran. Al Quran boh, ada syariat dengan adanya baginda nabi, adanya Al Quran ini dengan adanya baginda nabi maka ketika kita mau masuk ke bulan Maulid kita harus harus mempersiapkan bahagia dan bangga itu ya merhaban ya maulina nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam yang seharusnya itu bu nah itu abu tolib bu abu tolib itu abu tolib mengaku bahwa nabi muhammad itu benar keponakanku sebagai nabi terakhir benar itu benar mengaku bahwa iman hatinya bu dan cuman lisannya tidak pernah mengaku bahwa nabi muhammad bahwa muhammad itu adalah nah, nabi bahwa Allah itu adalah Tuhanmu tidak, tidak pernah, kenapa malu katanya kata dalam sebagian riwayat kenapa Abu Tholib tidak pernah mengaku kenabian keponakannya karena malu dia itu masa, malu sama siapa malu sama Abu Jahal malu sama Abu Lahab, malu sama Abu Supyan ya? malu sama gegeden-gegeden malu sama atasan-atasannya kok kenapa saya harus mengikuti keponakan yang baru lahir Ya, ah atau budak Kamariil lah piraku kudu dunuturkan budak Kamariil. Ya, masa kata siapa Abu Toh, Abu Talib. Makanya malu dengan rasanya berikan besarnya rasa malu itu sehingga tidak bisa mengungkapkan bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi ter terakhir. Cuman hati mengaku bahawa betul itu kepondakanku ada seorang na Nabi betul bahwa yang disembah oleh keponakanku adalah sang pencipta Allah, betul kan cuman hatinya tidak pernah apa, lisannya tidak pernah mengaku itu disebutnya teku furi Inad, ya kufur inat jadi kita mah jangan malu-malu artinya kita hatinya kita harus men, apa? ma'krifat kepada Allah membetulkan dan lisannya juga kita harus apa ik, ikrar gitu ya mengaku yang ke berapa yang keempat waku prunifakti apa cena kufur Kufurni fak, kufurni fak itu adalah wahwa ayakiro, ayakiro bil lisani walayatakidabil kolbi. Jadi mengaku dengan lisan dan tidak mengaku dengan hati. Nah, iman ya terbalik, iman ya munafik ini mah, ya. Jadi mengaku dengan lisan saya ini iman saya ini percaya dengan lisan, tapi hati, tidak nah lain deh. jadi ini orang-orang munafik nih, ini kufur juga kalau bersangkutan dengan akidah, bersangkutan dengan Allah dan Rasulnya ini menjadikan sifat kekufuran, dia itu menjadikan kafir orangnya jadi ketika orang itu mengaku bahwa hatinya ini apa, bahwa lisannya mengaku bahwa ini Al-Quran sebagai imami, Muhammad sebagai rasulan, Allah sebagai apa, Robi, mengaku lisannya, mengaku. Itu orang-orang munafik, ya orang munafik itu kalau lisannya ini bagus, tapi hatinya buruk di dalam Al-Quran selanjutnya nanti akan dijelaskan sifat-sifat orang munafik yang kufur Pak ini orang yang bagus lahiriah ya, tapi batinnya kurang bagus ya kurang bagus jadi kalau lahirnya sigatnya tapi hatai nama lain eh, lahirnya anak eh, muslimun, anak mu'minun, saya iman, saya muslim anak pun batinnya mah itu lain itu orang-orang munafik Bahkan orang munafik itu disebut dengan idza hadasa kadaba di mana berbicara suka berdusta terus wa ida kona apabila diamanatin suka khian khianat suka khianat, diambil satu itu dikhianatin tolong panih uh, sampaikan saya amanat saya nih uh, buah atau apel lihat apalnya sepuluh nyampe cuman tujuh itu enggak amanat orang-orang munafik itu enggak amanat jadi orang-orang munafik itu biasanya orang itu yang cidrah yang sulaya dari apapun janji makanya kemarin ketika kita pemimpin pemimpin kita sudah pada dilantik semuanya doakan oleh kita mudah-mudahan mereka itu betul-betul bukan orang-orang nifak ya dia itu mudah-mudahan menjadikan orang yang aman, amanah, ya, yang amanah dari atas umpama ada kucuran dana satu miliar sampai kelurahan, sing asli segitu, ya, cuman anak yang cuman itu satu miliar datang ke bawahnya, jadi satu, jadi satu juta. Miliar jadi satu juta, juta ini orang-orang munafik kalau melalui orang-orang munafik ini bahaya ya. makanya doakan oleh kita semuanya para pemimpin-pemimpin negara itu betul-betul orang-orang yang mukmin, bukan orang munafik alhamdulillah hujan tuh akhirnya orang munafik idah hadasa kadaba wa idah tumina khona wa idah akhlafa. Apabila sumpah itu suka sulaya atau menyulain dari sumpah, sumpahnya, yaitu orang munafik tidak takut pak, walaupun dia itu bersumpah di bawah apa, di bawah Al Quran, itu dianggapnya Quran itu nggak ada apa-apanya. Nanti juga lupa, ya bu ya. Nanti juga lu lupa walaupun bersumpah saya akan apa, akan mengikuti apa e, prosedur dan sebagainya, akan amanah dan sebagainya. Nanti juga lupa orang-orang munafik itu, ya. Biasa orang munafik seperti itu. Kalau orang mumin yang betul-betul beriman kepada Allah dikasih jabatan itu biasanya nangis ya bahwa ini inna lillahi wa inna ilahi ro roji'un kalau orang-orang sekarang ini kebanyakannya mungkin satulah kebanyakannya ketika di apa ketika di diangkat itu membaca apa alhamdulillah alhamdulillah bukan inna lillahi wa inna ilahi roji'un lalu kemudian banyak orang yang mau bukan yang apa dicari tapi yang mau Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kau mengangkat apa? Mengangkat seseorang yang meminta jabatan, gitu kan? Jangan mengangkat yang meminta. Dan Rasulullah tidak akan pernah menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta jabatan. Kenapa kalau orang yang meminta jabatan mungkin ambisius ya? Ambisi terlalu ambisi nanti bisa jadi rakus ya? Makanya insya Allah kalau seandainya orang-orang yang ketika tidak mau Tetapi diangkat jadi mau Kemudian tidak baca Alhamdulillah membacanya innalillahi wa inna ilahiro Raji'un bahwa ini merupakan sebuah amanah Amanah yang harus ditanggung Yang harus betul-betul ini amanah Dari Allah hakikatnya Dari umat, dari masyarakat Itu sebagai pejabat Makanya ibu hadirin kaum muslimin Rahimakumullah Ini kufur tadi ada berapa tadi ta? isya, ya. Ada empat Satu kufur apa tadi Dua kufur Kufur apa bu Tiga kufur, empat kufur. Nah, itu ajalah lah: satu, dua, tiga, empat. Itu tercatat di dalam Tafsirul Bayan tapi mencatat atau menyitir apa kaul Imam Bugawi ya Imam Bukawi. Jadi, itu kufur sementara, sema, sema, itu aja, Bu, ya. Uh, innal ladina kafaru sawaun alaihim mandartahum amlam tumdirhum layuminun jadi orang-orang yang kafir itu sama saja mau ditakut-takutin mau enggak mau dikasih peringatan mau enggak itu tetap mereka tidak akan pernah beri iman layumi layu itu orang-orang kupur ku supaya ditakut-takutin kalau melakukan ini akan masuk neraka tidak, nah, tidak didengarkan orang mereka kalau umpamanya diberikan suatu janji, kalau melakukan amal kebaikan, pasti masuk surga enggak, jadi mau digimanain orang-orang kafir itu tidak akan pernah beriman kepada engkau Muhammad, ya. kenapa? khutaballahu ala kulu bihim ya, mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan terutama ibu semuanya Kita butuh fahala ya bu ya Butuh barokah mudah-mudahan Ada berkahnya fahala yang besar Berkahnya dalam kehidupan Mudah-mudahan ibu semuanya Apapun profesinya kita yang hadir Mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah yang jualannya Yang bisnisnya yang kerjanya Yang suaminya yang istri, semuanya mudah-mudahan Diberkahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberkahkan kemudahan diberikan keringanan oleh Allah dan mudah-mudahan hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkahnya kita ini mengikuti ta'lim pada malam ini dan malam-malam yang lain, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin, amin, Allahumma ya Allah ya rabbal alamin, Rabbana atina fid hasanah wa fil akhiratnya sanat awaqina azaban nar, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, yang pertama, yang kedua, bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas. Anni anitni Abbas raayatu sallallahu alaihi wasallam saudah wali wa uhu abyad. Saya enggak usah artinya insyaallah ya. Oh, artinya baik. Ah, baik, terima kasih.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 Suci bendera panji Nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi tinggi dari da dari La ilaha Wahai para mujahid di tidakkah hati kita sakit? ketika kalimat tauhid lantarkah kalimat yang agung nan suci yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam saat ini kalimat itu